Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua langkah penting yang perlu kita ketahui untuk mengatasi memori penuh ya. Yang pertama ada penuh dari bagian ROM ya. Atau kita sebut dengan penyimpanan. Untuk melihatnya kita buka galeri ini ya. Nah, di sini kalau ada data di sini harus kita hapus ya, namun sebelum melakukan penghapusan, sebaiknya rekan-rekan backup dulu ke memori atau ke komputer dan lain sebagainya ya. Apabila kita sudah melakukan pembersihan di bagian galeri, namun masih ada pesan memori penuh ya berarti itu disebabkan oleh RAM ya. Kalau RAM ini yang menyebabkan penuh biasanya uh, aplikasi ya. Jadi kita harus menghapus aplikasi atau mengurangi aplikasi ya. Karena RAM sendiri itu sifatnya permanen ya, tidak bisa ditambah. Tapi bisa korup ya atau rusak. Jadi selahnya untuk menjaga kesehatan RAM itu sisakan setengah sampai 1 giga ya. Misalkan rekan-rekan mempunyai RAM HP-nya itu 6 giga berarti yang rekan-rekan harus pakai titik amannya adalah 5 giga cara melihat RAM nya di pengaturan ya pengaturan ini kemudian rekan-rekan cari di tentang telepon biasanya ya oh, tidak ada di manajemen umum juga tidak pemeliharaan perangkat nah, di sini teman-teman nah rekan-rekan bisa lihat di kolom ram ini kita klik nah di sini ada 4 giga ram ya ini ada 4 giga ram saya membebaskan ramnya itu 2 giga ya jadi strategi ini selalu saya pakai semakin sedikit kita Menggunakan aplikasi maka semakin banyak ruangan yang tersisa dan HP akan terasa ringan Dan saya jamin akan awet RAM Anda tidak akan mudah rusak ya Faktor yang menyebabkan RAM cepat rusak itu sudah penuh Dipaksa-paksa terus menerus digunakan untuk main game yang bekerja tiada henti kadang-kadang dan lain sebagainya ya jadi strategi yang sudah saya uji itu kita bebaskan maksimal minimal 1 giga ya dan di sini kita hanya menyisakan 2 setengah 2 giga sudah tidak saya tambah aplikasi lain kalau penuh di bagian RAM, apa yang harus rekan-rekan lakukan adalah pencopotan aplikasi ya. Boleh melalui pengaturan atau langsung dari sini bisa ya. Seperti ini, kita pernah install ini RAM Info ini boleh langsung kita hapus instalan boleh. Nah seperti itu boleh. Nah itu sudah kita uninstall ya atau melalui pengaturan juga bisa. Kita ambil pengaturan, kemudian aplikasi ya. Kita tunggu. Nah, di sini rekan-rekan bisa menghapus dari sini juga bisa ya. Contohnya seperti ini, game kita bukan ngeping game ya Kita hapus saja oh, Sudah tidak dipakai Kita cari lagi hangout Tidak juga terinstall hmm, Apa ya Kita cari yang tidak kita pakai ya Sabar, sabar Karena ini yang kita pakai HP kita, jadi kita pilih Yang Tidak kita pakai Oke, kita hapus Game Master Jangan juga ya Suatu saat nanti butuh Susah kita hmm, Kita hapus apa ini ah, teks video ah. ah, di sini ada pilihan hapus instalan dan paksa berhenti ya kita hapus dulu oke okay. oke okay ya sudah terhapus Nah seperti itu dan aplikasi aplik aplikasi lainnya juga boleh seperti itu ya Nah, yang sudah terhapus kayak ini yang tidak mau kita tampilan kita paksa berhenti boleh. Nah, demikianlah tadi uraian cara mengatasi memori penuh pada HP Android ya. Pesan saya untuk rekan-rekan yang paling penting dan yang paling mempengaruhi adalah di kinerja yang nomor 2 yaitu kinerja RAM ya yang bisa kita lihat di sini. Tadi itu jangan dibiarkan kepenuhan ya, apalagi kita sering main game. Itu beri kebebasan atau kelonggaran RAM-nya itu minimal 1 GB ya. Oke okay, sekian informasi semoga bermanfaat uh, Mohon menurut diri Mohon maaf atas segala kekurangan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sukses selalu